Bayu nomor sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, kita lihat di postingannya Kak Mercy sekali. Macam yang lalu, memposting foto bareng BBL. Aduh, Masya Allah, makin keren banget ya, Abang El memakai kacamata hitam, Masya Allah, gemes, dan begitu banyak orang-orang mencintai. Orang-orang menyayangi Abang Fatih. Masya Allah, kita simak juga kalimat caption yang ditulis oleh Kak Mary. Siapa yang di sini sayang sama kita? Katanya itu persahabat. Kita lihat nih tanggapan dari beberapa fans. Di antaranya persahabat dari akun Mamak Lesler mengatakan jangan tanya lagi. Cisanya sangat sayang kalian berdua. Sehat dan bahagia selalu ya. Amin. Masya Allah, persahabat. Begitu banyak orang-orang yang menyayangi, mencintai dan mensuport idola kesayangan kita. Kita lihat juga persahabat tanggapan lain dari akun Rofa Mus Disitu di situ mengatakan. Sayang sekali dengan Cici Mary dan Abang Fatih serta Leslar, sehat dan makin sukses Cici segala bisnisnya. Terima kasih, selalu kasih kami vitamin yang ada di Malaysia tentang Leslar Family. Wow, masya Allah, ini fans dari Malaysia juga ikut merasakan kebahagiaan dengan apa yang disuguhkan oleh Kak Mary. Mengenai asupan vitamin keluarga besar Leslar Waduh Allah Kemudian juga persahabat disimak Untuk selanjutnya ini ada momen yang lucu Dan sangat-sangat bikin ngakak banget persahabat Keseruan Papa Bilar Bunda Lestik Jiora Kak Mary dan Adi Sky Serta pasangannya Kak Lloyd Persahabat ya Ini ada cedukan Papa Bilar Pancok nih persahabat dengan Ko Andi Aduh kekuatan katanya persahabat ya Bunda Lesti Ini teriak-teriak Dan kok Andi malahan Ada aja kelakuan yang bikin ngakak Dari Leslar family Dan akhirnya persahabat ya Papa B menang juga nih persahabat Wow <tuh> Suami Bunda L Memang luar biasa nih persahabat Kita lihat kalimat caption yang ditulis oleh aku Lestler Sweety Ya Allah, aduh kekuatan Suami bunda L atau baju putih yang menang Masya Allah, suami bunda El kuat Katanya itu. Bunda teriak-teriak persahabatnya Untuk mensupport Masya Allah, keseruan semalam Dari Lester Family Memang membuat selalu kita bahagia kita lihat juga persahabat Cidukan semalam setelah adu panco, leslar ya Kita lihat mereka lagi karaoke bareng dan yang bikin ngakak suaranya Bang Adi Sky hingga ekspresi Bunda Lesi pun tuh persahabat. Ini ngakak banget ketika mendengar suara Bang Adi Sky karaokean. Masya Allah, Bondan Prakoso menangis katanya itu persahabat ketika melihat Bang Langit bernyanyi. Memang ada aja kelakuan yang selalu bikin kita ketawa bahagia. Keseruan Lester family membuat kita juga ikut merasakan kebahagiaan luar biasa. Postingan ini pun juga kembali oleh akun Sentul FoodTV, begitu banyak juga respon dan tanggapan yang diberikan. Di antara yang pertama dari akun Instagram Endang Sut. Kesih, delsum mengatakan, masya Allah banyak temen yang belum tidur katanya tuh ada juga tanggap dari Hakaniati, masya Allah, Allah suara suara les maknya bikin adem sehat selalu Rasulullah, amin Allahumma amin, masya Allah memang suara budales ti tidak diragukan lagi semoga selalu berkarya dan memberikan karya karya terbaik dan pastinya karya terbaru. Kemudian juga persabat selanjutnya kita lihat ada postingan dari Bang Haris. 12 Jam yang lalu, mengunggah video momen saat bersahabat ini, perkumpulan di klub mobil. Alhamdulillah, persahabat Bapak B masuk konten juga udah lama nggak konten bareng Rizky Bilar. Kata Bang Haris, tuh, persahabat Masya Allah, mudah-mudahan Leslar Entertainment pun menyuguhkan vlog terbaru. Kita juga sudah merasakan kerinduan menyaksikan asupan vitamin kejutan dari Leslar entertainment semangat terus untuk Le, mudah mudahan cepat bangkit dan tentunya bangkit dengan semangat serta wajah yang baru pastinya. Berikutnya juga persahabat perhatikan, kita lihat di sini ada cidukan kembali yang dipasing oleh Kak Mary yang direpost pos oleh Gunsel Putih Bilar. Makin keren persahabat. Ucapan terima kasih pun dari Kak Mary Thank you, Rizky Pilawasi Kejora Masya Allah para sahabat Emang idola kesayangan kita Memang selalu membuat kita bangga Apalagi dengan warna baju Para sahabat, itu senada sekali Masya Allah dan gaya Kakinya pun para sahabat ya Mereka Samaan tuh, aduh Masya Allah Ma -ma -ma Leslar selalu dibikin self dengan gayanya Leslar Yang senada, apalagi warna baju Memang mereka selalu memakai warna-warna yang sama Kita lihat juga di beberapa tangkapan komentar Dari akun GPL SLR mengatakan Aku malah fokus ke modelan kakinya, bisa sama hilang gitu ya katanya Masya Allah Luar biasa Mudah-mudahan sehat, bahagia, dan apapun segala urusan di sana selalu dimudahkan untuk leslar. Selalu mendoakan yang terbaik buat kita semuanya. Dan mudah-mudahan kita juga semakin kompak dan solid. Serta selalu mendoakan yang terbaik. Dan mudah-mudahan juga kita semua selalu diberikan kesehatan. Apapun yang dilakukan selalu dimudahkan juga. Amin. Masih menunggu cidukan lain hingga kabar terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana.